serta klik tombol notifikasinya bersahabat, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar. Tentunya, baiklah, bersabarlah selalu dimanapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pasti kalian bahagia dan terharu banget ya melihat vlog terbaru di channel YouTube-nya Rizky Dilar. BBL lagi merangkak persahabat masya Allah Ini video yang paling ditunggu oleh warga konoha Noka tapi diedit 10 menit lihat BBL merangkak Masya Allah banget ya Ini membuat kita semuanya terharu Melihat BBL merangkak Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa BBL emang anak yang sangat pintar ya Masya Allah Semoga sehat terus Dan selalu menjadi anak yang membanggakan Kedua orang tua Amin kita simak persahabat di kalimat komentar yang diberikan di unggahan ini. Dari akun Dain, underscore mengatakan, "Terharu banget lihat abang sekarang udah bisa ngerangkak." Aduh, masya Allah banget ya. Pokoknya, semuanya terharu bahagia nih melihat el merangkak. Kita lihat juga persahabat ya, komentar berikutnya dari akun Tio underscore. 982 mengatakan. Masya Allah, Alhamdulillah, Abang Fatih pinter banget sih nak, sudah bisa merangkak gemes banget Oni jadi terharu, Masya Allah, Taufikallah, luar biasa, semuanya terharu bahagia. Melihat Abang Fatih yang begitu pintar Yang alhamdulillahnya sudah bisa ngerangkak persahabat ya Dan makin penasaran pastinya Kita lihat unggahan ig nya Mas Gongli Satu jam yang lalu persahabat Mengunggah video BBL Ini saat tutunya muncul di mobil Di atas mobil nih persahabat ya Dan facenya pun banyak banget Ini momen saat di acara Karnaval SCTP ya Dan salvok banget kalimat yang diposting oleh Mas Gongli Hello Aiolion, siapa yang kangen lihat aku ngerangkak Ditunggu ya malam ini, kata Mas Gongli. Wow, ini kejutan banget untuk warga Konoha spesial di usia 8 bulan BML. Leslar Entertainment akan menyuguhkan video vlog terbaru yang spesial, pastinya BBL merangkak. Ini pastinya fullnya persahabat yang akan di-up di channel Youtube Leslar Entertainment. Kita selalu menunggu kejutan itu, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan doakan yang terbaik untuk tim Leslar Entertainment. Mudah-mudahan semakin kompak dan solid. Amin. Kemudian juga persahabat, ya, kita simak di unggahan terbaru nih. Ada potret foto... Bundang Lesti, Papa Bilar dan tentunya bersama Bos Besar Ini luar biasa Setelah tentunya menemani Abang L Kontrol Langsung Leslar foto bareng dengan Bos Besar persahabat. Ya, Kita simak di kalimat komentar juga Banyak tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini persahabat. Ya, Kita simak aja nih dari akun Rahmana mengatakan Masya Allah, panda foto bareng Sama bos Mayora Semoga dilancarkan rezekinya, amin Wow, ternyata Leslar lagi foto bareng dengan bos Mayora Ini sih tentunya Kebanggaan banget untuk warga Konoha Kemudian juga persahabat Kita simak di komentar selanjutnya dari akun Instagram Ririn Fadisa mengatakan Masya Allah Bunda Lesti cantik banget Aduh Masya Allah banget ya Semua salvoknya dengan penampilan Lesti Yang begitu cantik banget Masya Allah banget ya Memang di setiap penampilannya Lesti selalu terlihat sangat cantik Apalagi outfitnya dipakai Itu terlihat elegan banget persahabat. ya Doakan apapun yang dilakukan hari ini Semoga lancar Semoga sukses Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kita Selanjutnya kita simak juga nih video Abang L nih persahabat ya, Lagi digendong oleh Enin Dan kita pastinya suka banget Saat melihat baby L Ngemil Apalagi ekspresi abang L ketika minum ya Inilah yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan makin semangat Karena BBL adalah penyemangat warga Konoha Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali Oleh akan sabar Anus Anuska Lesnar juga kalimat caption yang dituliskan Suka banget kalau udah lihat dia ngemil, ayo nak, gayam terus, katanya tuh aduh lucu banget ya Bang El, semuanya gemes melihatnya, <laughs> luar biasa. Dan pastinya para sahabat kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar gembira selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Livat TV yang akan selalu memberikan informasi menarik, kabar baik dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.